mari berburu mainan teman teman wah wah teman teman kita dapat apaan nih wah kita dapat lobster teman teman wadidaw lobsternya besar nih teman teman yuk kita berburu mainan lagi temani kakak berburu mainan ya teman teman gimana ya teman teman wah berburu mainan hari ini harus lebih seru teman-teman wadidaw kita cari mainan nih teman-teman teman-teman kakak berburu mainan ya wow kita dapat apaan nih aduh dia terpelanting teman-teman wah itu dia yuk kita ambil wah kakak dapat capung nih teman-teman dapat lobster dan juga capung kakak sudah dapat dua mainannya teman-teman Kakak lihat lagi teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Wah ini belalang teman-teman. Tapi kakak tidak punya wadah nih teman-teman. Kita harus cari wadah ya teman-teman. Supaya kita dapat menyimpan mainannya. Wah di mana ya. Di mana nih teman-teman. Wow Pak nih. Wah teman-teman kita dapat jangkrik nih teman-teman. Matanya merah, lihat tuh. Mata jangkriknya warna merah. Wadah. Kita harus cari wadah nih, teman-teman. Temani Kakak cari wadah ya, teman-teman. Wah, wow, kita dapat wadah nih, teman-teman. Lihat nih, kita temukan wadah. Jadi, mainan yang Kakak dapat disimpan ke wadah aja ya, teman-teman. Lihat tuh, teman-teman. Kakak sudah dapat empat, teman-teman. Wah, Kakak sudah dapat empat mainan teman-teman. Yuk cari mainan lagi. Di mana ya mainannya teman-teman? Wah, kakak dapat lagi nih teman-teman. Kakak dapat ini katak dan yang ini capung teman-teman. Lihat nih, kakak dapat capung. Masukin ke wadah lagi ya teman-teman. Wah, di mana nih? Kita harus berburu mainan nih teman-teman supaya lebih seru lagi mana ya wah apaan tuh wah kita dapat lobster lagi teman teman berarti lobster kita sudah dua teman teman cari lagi ya di mana ya teman teman mainan wah apaan nih wadidaw kita dapat kumbang teman teman kakak masukin ke wadah lagi ya harus cari mainan lagi teman-teman Biar tambah seru Wah Kita dapat sebut merah besar teman-teman Jangan lupa dimasukin ke wadah ya Mainannya harus banyak teman-teman Agar kita dapat Bawa pulang teman-teman Wah dapat kumbang merah lagi nih teman-teman Masukin ke wadah lagi ya Mainan-mainan Dimana kamu Aku mencarimu Wah mana lagi nih kakak harus berburu mainan. Wow kakak dapat lagi. Kakak dapat ini namanya kaki seribu ya teman-teman. Dan yang ini ulat teman-teman. Kita dapat ulat juga nih teman-teman. Masukin ke wadah lagi ya. Yuk kita cari mainan lagi. Mainan. Oh mainan. Wah apaan tuh teman-teman. Wah. Kita dapat ini hewan. Wah ini kecoak teman-teman. Ini kecoak ya teman-teman. Dan yang itu. Wadidaw kita dapat kepiting teman-teman. Wah lihat nih wadah kakak sudah hampir penuh teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di toys of mainan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.